Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yohanes Robianto dari CP Mitra Usaha Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih nama PT yang belum dipakai dan sesuai dengan ketentuan undang-undang agar di hari nama PT yang sudah tidak pesat itu tidak dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Namun seperti biasa. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, karena di channel ini kita akan membahas tentang seputar legalitas dan kewirausahaan. Baik Bapak Ibu pengusaha sekalian, kita akan mulai ya bagaimana cara memilih nama PT eh, yang belum dipakai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jadi pada 17 Agustus 2021 itu diberlakukan sistem eh, pengecekan nama PT yang baru ya Karena sebelumnya itu untuk mengecek nama PT itu kita harus bayar dulu Uh, kalau sekarang itu kita uh, bisa mengecek nama PT tanpa harus bayar dulu Bedanya kalau dulu itu kita masyarakat umum bisa langsung memesan nama PT sendiri Kalau sekarang tidak bisa, semua harus melalui uh, kantor notaris untuk memesan nama PT ya uh, Hal itu mungkin juga karena banyak sekali kita yang memesan nama PT uh, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga e, nama pe, untuk pemesanan itu tetap diserahkan ke pihak notaris yang memang mengerti peraturan undang-undangan Oke, walaupun demikian, e, tidak ada salahnya kita juga mengetahui apa sih aturan nama PT ya Karena kalau seandainya saja kita memesan nama PT yang tidak sesuai ketentuan undang-undang Dan PT itu misalnya sudah terlanjur tanda tangan, sudah terlalu disahkan Dan di kemudian hari ada pengecekan dari pihak Kemenkumham bahwa PT ini tidak sesuai dengan undang-undang maka ada kemungkinan PT yang sudah bapak ibu sekalian dirikan itu bisa dibatalkan Semuanya jadi tidak berlaku lagi atau tidak sah secara hukum Jadi sangat disayangkan sekali ya Karena biaya-biaya eh, yang sudah keluar pada saat pengesahan pengesahan nama PT Pada saat PT kita ditolak itu tidak kembali lagi berarti kita harus melakukan pengecekan ulang pembesaran nama ulang dan mengeluarkan biaya lagi seperti awal murah pendirian ya sangat sayang, sangat sayang sekali kalau seperti itu kan untuk itu dalam uh, pemilihan nama PT ini uh, kita sudah harus lebih berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk nama PT ini diatur di PP nomor 45 tahun 2001 ya di pasal 5 yang pertama adalah untuk nama PT itu ditulis dengan huruf latin yang kedua nama PT itu Uh, belum dipakai oleh PT lain ya Nanti kita bisa cek ya di pengecekan apakah nama PT kita ini sudah dipakai oleh PT lain atau belum Yang ketiga itu Tidak boleh mengganggu ketertiban ya atau kesusilaan ya Harus sesuai dengan uh, norma ketertiban umum dan kesusilaan ya Misalnya saja PT-nya uh, sifatnya mengancam atau berbau uh, asusila gitu ya Yang keempat itu tidak boleh sama dengan lembaga pemerintahan ya Atau lembaga internasional Misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa, PT Persatu apa, PT WHO gitu ya atau PT Majelis Permusyawaratan Rakyat atau PT Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu ya, itu juga tidak boleh. yang kelima itu tidak boleh terdiri dari angka atau rangkaian angka ya. Jadi tidak boleh misalnya PT 1001 Malam Dimana saat kata seribunya itu menggunakan angka 100 itu tidak boleh. Ya, atau menggunakan apa, rangkaian huruf yang tidak mengandung makna itu juga tidak boleh. Yang keenam tidak boleh mengandung eh, nama perseroan ya atau nama badan hukum lain atau keperseroan komanditer. Misalnya saja PT, PT maju mundur, jadi ada nama PT-nya lagi itu tidak boleh. Atau karena ini PT-nya punya yayasan, di, di, dikasih namanya PT Yayasan abadi sejahtera gitu ya, itu juga tidak boleh ya jadi tidak boleh mengandung kata kata yang mengandung badan hukum lain ya lalu yang ketujuh isinya tidak boleh hanya maksud dan tujuan saja terakhir ada tambahan di pasal sebelasnya jika PT-nya itu 100% punya orang Indonesia ya, WNI, maka harus berbahasa Indonesia jadi tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang berbahasa Inggris ya Baik, itu saja peraturan perundang-undangannya. Lalu, seperti apa sih cara memilihnya? Oke, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi web kemenkumham ya, yaitu ahu.go.id. Ya, tampilannya seperti ini. Lalu silahkan di sini ada menu-menu, Bapak Ibu silahkan pilih saja menu perseroan terbatas. Ya, di sini ada cek nama perseroan dan di sini ada pendaftaran. Kalau pendaftaran ini hanya bisa dilakukan oleh pihak notaris ya. Sedangkan untuk umum kita bisa cek nama perseroan. Jadi di sini kita hanya bisa mencek saja, tidak bisa melakukan pemesanan. oke di sini ada uh, nama, kita tinggal matikan saja nama apa yang memang kita ingin uh, jadikan nama PT kita. Namun perlu diketahui pengecekan ini hanya bisa mengecek nama PT yang belum di, belum dipakai orang lain saja. Jadi tidak bisa mencek uh, secara keseluruhan. Misalnya apakah ini sesuai dengan undang-undang atau tidak ya, tidak secara keseluruhan. Misalnya saja kita cek di sini masukkan nama. PT Bina Insan Optima. Ini adalah satu nama PT yang uh, sudah kami miliki. Jadi kalau kita cek, maka di sini akan ada penolakan. Ya. PT ini sudah ada yang punya ya, sudah tercatat, maka kita tidak bisa pesan. Atau misalnya saja kita mencek uh, satu uh, satu nama seperti ini. Ya. Itu juga tidak boleh karena PT sekarang itu minimal 3 kata dan ini tidak uh, bukan berkaitan dengan undang-undang tapi juga ini berkaitan karena memang e, PT yang satu dan dua kata itu sudah habis Jadi minimal terdiri dari tiga kata ya Oke kita juga bisa mungkin bisa mencek bisa memberikan nama seperti ini Bina 22 Insan Optima gitu ya Nah kalau seperti ini Ini bisa saja nama PT ini belum ada yang pakai Tapi ada, ada huruf 22 artinya apa? Artinya PT ini tidak sesuai dengan undang-undang jadi bisa saja nama ini dipesan ya, dipesan itu bisa berhasil dan mungkin saja pada saat pengesahan Menkumham itu bisa keluar uh, SK Menkumhamnya. Tapi di kemudian hari bila nama PT ini diperiksa secara manual oleh tim verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM Maka PT ini bisa dibatalkan, maka seluruh uh, nama yang sudah dipesan, biaya pengesahan dan sebagainya itu tidak bisa kembali dan kita harus melakukan Tanda tangan akta ulang dan pekesahan ulang. Ya, seperti ini ya. Contohnya disebutnya masih tersedia. Masih tersedia. Di sini juga kita akan melihat nama-nama PT yang hampir mirip. Ya. Seperti itu, tapi kalau kita nanti memaksakan diri untuk memesan nama yang menggunakan angka seperti ini, jadi di kemudian hari ada potensi untuk dibatalkan. Ya, dan sangat sekarang-sekarang ya karena kita harus melakukan uh, pendaftaran ulang ya, PT kita menjadi tidak sah. Atau misalnya saja kita mau pakai nama rajelis permusyawaratan ya atau disingkat dengan MPR ya. Di sini boleh kita menambah singkatan ya. Ya. Singkatan MPR di sini ada tulisannya tidak diperbolehkan. Coba kita cari lagi. Oke. Okay. Lihat, di sini MPR itu bisa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu masih tersedia, jadi belum ada yang pakai namanya. Tapi ingat, ini adalah nama lembaga pemerintahan ya atau lembaga negara lainnya. Lalu di sini juga ada singkatan. Jadi singkatan ini e, bisa e, digunakan ya. Jadi nanti e, nama PT Bapak Ibu sekalian itu bisa e, menggunakan singkatan, tapi juga mungkin akan lebih sulit ya karena biasanya singkatan itu e, sudah dipakai orang. Bagaimana cara menyingkat? Menyingkat itu bisa dari angka depannya, uh, huruf depannya seperti ini Ya, berdepan depan masih kata, jadi kalau seperti itu MPR Atau seperti ini uh, Pakai dua kata-dua kata ya, penggalan-penggalan ya Berarti ma-pe-ra, seperti ini ya Kita bisa cek Tapi ya, biasanya nama-nama singkatan seperti ini itu uh, sudah banyak yang pakai ya Uh, jadi uh, bisa jadi uh, nama panjangnya ini bisa dipesan, tapi nama singkatannya tidak bisa dipesan. Oke, okay, kita cek saja. Ya, jadi kalau kecepatan mengecek ini tergantung apa namanya tergantung dari kecepatan di internet kita ya. Oke, okay, di sini sudah ada ya. Jadi namanya bisa dipakai, singkatannya bisa dipakai ya. Tapi ini hanya contoh ya. Jadi uh, jangan pakai nama ini karena ini pasti juga akan ditolak ya. Pasti akan dibatalkan karena sesuai dengan nama. Uh, lembaga tinggi negara Lihat, uh, tapi di sini ya Jadi kalau singkatan bisa diterima Maka uh, akan ada tanda seperti ini Ya, Jadi silahkan Tapi kalau pakai singkatan Tapi kalau misalnya tidak, singkatannya tidak bisa diterima uh, Bapak ibu uh, sebaiknya menggunakan nama ini saja Jadi kalau di kemudian hari misalnya Mau menggunakan singkatan itu bisa saja tidak harus uh, Tertuang di akta ya Bisa saja uh, dalam penyebutan sehari-hari Kita kan bisa Bisa saja saja menggunakan nama singkatan Atau nama merek yang nanti bisa kita buat Oke, coba kita cek misalnya nama kita ini menggunakan bahasa Inggris ya. Baik, e, seperti ini ya, kita menggunakan bahasa Inggris dan nama belum ada yang pakai masih tersedia ya. Tapi ingat kata energi ini adalah e, menggunakan bahasa Inggris ya, jadi ada potensi untuk ditolak oleh bagian verifikasi. Jadi kalau bagian verifikasinya kebetulan menemukan PT kita ini apa namanya tidak sesuai dengan undang-undang, -undang, ada ada potensi bahwa PT ini ini akan dibatalkan. Ya, jadi kita memang harus berhati-hati sekali uh, dalam memilih nama PT yang pasti harus sesuai dengan undang-undang. Silahkan bagi yang uh, lupa ya bisa di uh, pause dulu, dimundurkan lagi uh, apa ketentuan undang-undang yang sudah uh, kami sebutkan sebelumnya. Baik demikian saja Bapak Ibu sekalian untuk uh, panduan memilih sendiri ya nama PT yang belum terpakai dan sesuai dengan undang-undang. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.